Shalom sahabat youtuber, saya akan membuat egg chicken roll with salad ala hokben Selamat datang di channel saya Saya akan racik saladnya terlebih dulu Saya siapkan cuka, gula pasir dan air matang Masukkan dalam wadah cuka seperempat gelas dan gula pasir satu gelas serta air matang dua gelas. Untuk sayurannya, saya sudah siapkan 3 lembar daun kol dan satu batang wortel Kemudian sayuran ini saya rajang halus dan direndam dalam larutan yang telah dibuat tadi Kita rendam selama 3 jam atau bisa juga dimasukkan di dalam kulkas semalaman sekarang saya akan membuat sausnya campurkan mayones sebanyak tiga sendok makan dan saus sambal satu sendok makan lalu kita aduk rata dan kemudian kita sisihkan dahulu sayuran yang telah direndam kurang lebih tiga jam sekarang sudah bisa kita tiriskan lalu kita sisihkan dahulu lanjut saya akan membuat adonan kulitnya masukkan di dalam blender dua butir telur dan 2 kuning telur sebagai sisa dari bahan untuk isian kemudian tambahkan 150 ml air lalu tambahkan 2 sendok makan terigu dan 1 sendok makan tepung maizena. Kemudian masukkan 2 sendok makan margarin cair. Dan blender semua bahan ini hingga tercampur rata. lanjut panaskan teflon dan beri sedikit minyak Lalu kita ratakan dengan tisu Selanjutnya, masukkan adonan sedikit saja dan buat tipis-tipis saja Lakukan cara ini sampai adonan habis Lanjut untuk membuat isian Di sini saya sudah menyiapkan Ayam giling setengah kilogram Empat siung bawang putih Yang sudah dihaluskan Dan saya tumis sebentar Tambahkan Dua butir putih telur Kemudian Tambahkan lada bubuk 1 sendok teh serta gula dan garam secukupnya kemudian tambahkan kecap asin sebanyak 1 sendok makan lalu minyak wijen 1 sendok makan saus raja rasa 1 sendok makan tapi opsional Kemudian masukkan tepung maizena 2 sendok makan Aduk semua bumbu dan bahan hingga tercampur rata Saya akan lanjut dengan memblender agar bahan-bahannya bisa lebih menyatu dan tercampur rata Karena adonannya banyak, jadi saya akan memblender adonan ini sebanyak dua tahap. Setelah adonan tercampur rata, kita keluarkan dari blender. Setelah semua bahan siap, sekarang lanjut untuk membungkus. Adonan isiannya dengan kulitnya. Cara membungkus egg chicken roll sama seperti kita membungkus kue risoles. Taruh isian di atas kulitnya dan bungkus seperti membungkus kue risoles. Namun agak ditekan biar padat supaya bila nanti akan dipotong hasilnya akan maksimal. Lanjut kita membungkusnya dengan plastik yang tahan panas. Lakukan cara ini sampai adonan habis. setelah dibungkus lanjut kita akan mengukus egg chicken rollnya nya selama kurang lebih 15 menit Setelah matang, kita angkat dari panci kukusan. Kemudian kita dinginkan dulu hingga suhu ruang. Atau lebih baik lagi jika kita memasukkan di dalam kulkas kurang lebih setengah jam sebelum kita memotong-motongnya dan menggorengnya. Agar lebih set dan padat. Sehingga saat kita memotongnya, akan lebih maksimal hasilnya. Setelah itu, egg chicken rollnya sudah bisa kita potong-potong. Dan siap untuk digoreng. Namun, sebelumnya akan kita lumuri dulu dengan tepung terigu tipis-tipis baru kemudian kita lanjut dengan menggorengnya Panaskan wajan dengan api sedang saja Setelah itu Egg chicken rollnya sudah bisa kita masukkan Dan goreng sampai golden brown Lalu angkat saatnya kita akan plating ke dalam piring penyajian sebagai tips egg chicken rollnya bila tidak habis dimakan bisa kita masukkan di dalam kulkas atau di dalam freezer untuk waktu yang agak lama jadi kapan kita ingin makan bisa langsung dikeluarkan untuk menggorengnya Kita sajikan egg chicken rollnya dengan sayuran dan saus salad yang telah kita buat tadi. Tampilan dan rasanya mirip yang biasa kita beli atau kita makan di Hokben. Bila kalian suka dengan resep ini, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih sudah berkunjung di channel Marjo Kuman. Sampai jumpa di resep selanjutnya.